kita akan bongkar habis ya rahasnya one suit uke 101 jadi from zero to hero ini spesial ya jadi akan saya kenalkan apa itu uke belajar manajemen waktu dan tryout yang cukup rekomendasi jadi uke itu lahir karena teori tanpa praktik sia-sia ya. praktik tanpa teori adalah kesesatan dalam kedokteran nah inilah yang menyelenggarakan ukmppd jadi kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia ya bekerja sama dengan panitia nasional ukmppd jadi lokasi gedung itu ada di jakarta ya. pusatnya nah nanti setelah kalian ujian kalian itu akan dinilai ya baik USJ maupun cbt mcq ya Dimana nanti kalau wsc itu akan dianalisis bagaimana kemampuan seorang dokter melakukan anamnesis pemeriksaan fisiknya, memilih tes, pemeriksaan penunjang dan juga terapi serta komunikasi. Nah ini adalah komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang 7-star dokter dan kemudian nanti dari mc kalian akan ditinjau ya sebanyak 7 aspek. Ya, dimulai dari tinjauan mengenai bagaimana uh, e attitude kita, profesionalitas kita, ya, komunikasi, kemudian kecerdasan kognitif, dan juga nanti akan ditinjau berdasarkan bagaimana sistem organ, pengetahuan kita terhadap sistem organ di manusia, dan juga bagaimana di populasi khususnya, baik anak, dewasa, dan lansia. Jadi, memang penilaiannya itu nanti akan dibagi menurut komponen dan kalian akan dipersentasekan berdasarkan jumlah benar dan total soal yang kalian kerjakan dan di periode batch 1 kemarin ini ada 150 soal yang diujikan berbeda dengan periode batch 1 2019 mana ada total 200 soal jadi ini jumlah peserta yang ikut 5074 peserta dengan total nilai rata 69,1% ya, di batch 1 2020. Nah. Jadi sangat komprehensif penilaian dari UKMPPD karena materi yang begitu padat dan meluas, kalian harus ada taktik bagaimana belajar yang efektif. Ya? dan apabila kalian ingin memulai belajar berdasarkan IPK apakah IPK kalian saat preklinik ataupun koas kecil akan menjadi kutukan di prestasi kalian di UKMVPD itu salah ya. ini buktinya ketika kalian di preklinik itu masih B dan sulit ya mendapat nilai A bukan termasuk ke total IPK yang di atas kumaut ya, buktinya di sini mampu ya dengan latihan soal yang rutin pemahaman materi yang baik terhadap ringkasan yang telah kita lakukan, nah, ya komponen-komponen di UKMPD bisa meningkat drastis ya dibanding nilai IPK kalian di saat pre klinik maupun di saat kemadaan klinik di koas ya. nah, sebagai contoh seperti ini saat di blok kardiovaskuler kalian mendapat nilai B yang di blok klinis persistem ini tidak ada nilai di atas 85 ya. buktinya di persentase UKMPPD bisa saja nilai kalian 100% ya, di atas 85 ya memang mungkin endokrin ini yang di bawah 85 yang lain rata-rata di atas 85 ya. Nah jadi di koas bagaimana nih di mana terang klinik ya di sini terlihat nilai yang A hanya di IKM tapi persistem anak dewasa bisa di atas 85. Ya, seperti saya tahu kita di sini anak di koas misalnya dapat hanya B di bawah 85 di sini di UKMPPD bisa dapat 93 ya maupun penyakit dalam tuh untuk yang umur dewasa ya di sini B juga di, di bawah 85 tapi di UKMPPD bisa 90 jadi nothing to lose ya pokoknya everything is possible nothing is impossible ya. nah caranya gimana kita uk ikut UKMPPD yang pertama bisa kompre Diadakan oleh masing-masing fakultas, kebetulan tidak ada ya data mengenai rincian hasil kompre. Nah yang ada ini saya masih menyimpan nilai ekip. Ekip ini nanti kalian dirata-ratakan se-nasional 54 ya di periode 12 Januari ini. Yang ikut 543 ya. Ya memang kalau kita lihat persentase dari peserta UMKM PPD itu 5074 ini yang ikut FK ya hanya sekitar 10 persennya walaupun tidak representatif untuk nilai persentase rata-rata nasional tapi ini sudah cukup baik ya sistem tryoutnya kalian akan mendapat rincian ya. persistem dan sistem organ dan juga penunjang ada forensik dan IKM ya. dan kalian akan dirincikan berapa jumlah benarnya dari jumlah soal yang dikerjakannya jadi AYPK sebaiknya kalian ikuti dan ini dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia ya penyelenggaranya. dan gaya belajar ini kita secara bergeris umum ada tiga untuk lulus UKMPPD itu butuh materi materi itu jadi sebaiknya diringkas ya. diringkas nanti kalau kalian mau ngeringkas, itu bisa metodenya mind mapping atau mengenai textbook style ya jadi kalian bagi dua kolom dalam satu halaman, dibuat rapi senyaman mungkin ya kalau perlu ditambah dengan seninya ada full color stabilo-stabilo ya. kemudian kalau latihan soal ini nanti kalian bagi ya latihan soal per sistem maupun per stase nah, ini kalau persistem ini kalian bagi seperti yang IP kalau prestasi sebaiknya ini kalian review dari ujian-ujian yang telah kalian jalani di kouasa. Kemudian untuk tryout, out ini ada yang secara offline maupun online. Sebaiknya kalaupun kalian ikut yang offline, berlilah bang-bang soal yang update ya. Dan kalian offline ini harus mandiri untuk bagaimana mengkoreksi kalian. Kerjakan dulu, lalu dicek ya berapa jumlah betul di masalah dan dibuat. Jadi harus manual ya, koreksi kemudian bikin grafik pemantauannya, grafik pemantauan nilai, apakah naik turunnya berdasarkan per tanggal dan ya dibuat timeline Kemudian untuk kalau yang online, online ini kalian pilihlah situs-situs penyelenggara tryout UKMPPD yang sudah ada otomatis koreksi dan grafiknya, ya. grafik perkembangannya. Ya, jadi nanti kalian itu cicilah ikut itu untuk manajemen waktunya. Sejak enam bulan sebelum UKMPPD ringkas dulu materi ya. sebisa mungkin ringkasan ini jangan sampai hilang dibaca di, diulang-ulang terus-menerus karena tiga bulan sebelumnya kalian sebaiknya mulai rajin TO offline ya walaupun kalian jaga saat koas itu bawa bang soalnya jadi setiap tidak ada pasien waktu santai kerjakan soal ya. waktu adalah ilmu ya, waktu adalah pedang jadi jangan ada satu detik pun yang sia-sia uh, menjelang ujian UKMPD kalian amin satu bulan itu kerjakan kalau bisa 200 soal per hari satu topik osc per hari ya dan juga lakukan trade mingguan buat grafiknya dan hamin dua kalian ukm itu hafal mati Kategori kunci dan nilai normal yang esensial ya. dari laboratorium seperti KEPSP perkembangan kembang -perkembang anak ya dan hamin 1 jangan lupa tidur jangan bergadang ya karena kalau kalian rubuh saat ujian dah siap siap ya. retaker batch selanjutnya dan untuk TO yang saya rekomendasikan, sebaiknya pilihlah TO yang menampilkan hasil seperti ini. Ada rincian per stase, ya, ada grafik-grafik. Kalau perlu grafik ini kalian nanti rekap, ya, dari satu TO ke TO yang lain. Dan juga rekap, selain per sistem organ, ada rekap per stase, ya. Jadi kalian siap. Kalian ya, jangan lupa kalau mau tanya jawab selanjutnya, boleh ke email saya atau ke... Nomor WA atau HP berikutnya. Ya, semoga tips ini bermanfaat. Mudah-mudahan one suit ya.